Mengenal nama-nama buah-buahan Dari huruf A sampai huruf Z A A Ini buah apa? Iya, ini apel B B kecil Ini buah apa? Iya ini belimbing C, C kecil. Ini buah apa? Iya, ini buah ceri. D, D kecil. Ini buah apa? Ini buah durian J C kecil Ini buah apa? Iya, ini buah jambu air K K kecil Ini buah apa? Iya, ini buah kiwi ini buah apa? iya ini buah lemon. m m kecil. ini buah apa? iya ini buah mangga n kecil, ini buah apa? iya, ini buah nanas. p, p kecil, ini buah apa? iya, ini buah pepaya. Ini buah apa? Iya, ini buah rambutan. Es. Es kecil. Ini buah apa? Iya, ini buah salak. Hei. teh kecil. Ini buah apa? Iya, ini buah tomat Z Z kecil Ini buah apa? Iya, ini buah zaitun